Kulit cerah, lembab, dan sehat. Mau kan? Saatnya beralih ke Natur e white dengan Healthy True Bright. Cerahnya True Bright gak setengah-setengah. Cantik dari dalam dan luar. Halal lagi. True bright new day with Natur e white